Kemenangan Italia atas Belgia dalam laga perempat final Euro 2020 di Allianz Arena memastikan langkah Italia menuju semifinal. Meski hanya unggul tipis 1-2, namun permainan cenderung dikuasai oleh skuad asuhan Roberto Mancini itu. Tercatat Italia memegang 54% penguasaan bola, serta menghasilkan 14 tembakan dan 3 di antaranya on target. Namun ada yang menarik dari gol pertama Italia yang dicetak oleh Nicole Barella. Sebelum gol itu terjadi, sempat ada kontak antara Ciro Immobile dengan Jan Vertonghen. Immobile terjatuh di kotak penalti dan terlihat sangat kesakitan. Saat Immobile menghayati aksi cederanya, Vertonghen memprotes hal tersebut dan menyuruh Immobile untuk bangun. Sementara itu, Nicole Barella mengambil alih bola dan berhasil mengelabui dua orang untuk mencetak gol ke gawang Thibaut Courtois. Immobile yang masih terbaring tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi dan mendadak sembuh untuk bergabung dengan selebrasi rekan satu timnya Hal itu ternyata tidak luput dari perhatian para netizen Lalu muncul video yang memperlihatkan betapa cepatnya Immobile bangkit dari divingnya Hal itu pun menjadi viral di media sosial Para fans banyak yang mengolok-olok kejadian tersebut Karena Immobile terindikasi melakukan diving untuk mendapatkan tendangan penalti namun hal itu juga berperan penting untuk mengecoh para pemain bertahan Belgia Sehingga memberi ruang bagi Italia untuk mencetak skor Dua gol lainnya di pertandingan itu dicetak oleh Lorenzo Insigne Melalui sepakan indah dari luar kotak penalti beberapa menit sebelum babak pertama usai Dan gol Belgia mereka dapatkan lewat eksekusi penalti Romelu Lukaku di injury time babak pertama Hingga pertandingan berakhir, skor 1-2 untuk keunggulan Italia tetap bertahan dan hasil tersebut berhasil membawa Italia melaju ke babak semifinal, yang mana mereka akan berhadapan dengan Spanyol yang sudah sama-sama lolos lewat kemenangan dramatis di babak adu penalti melawan Swiss.